Halo guys, kali ini gue bakal review plastik sampah hebat. Ya. Di sini ada warna ungu, kuning dan biru. Satu paket ini isi 3 ya, guys. 3 dengan harga 26.100. Ini dengan panjang 50 cm x 45 cm. Ada 24 lembar. Setiap ada 4 lembar ya, guys. Bisa dipakai seperti ini. Nih. Fungsinya seperti ini. Agar tempat sampah kalian tidak kotor. Dan membuangnya lagi ke bak sampah dengan mudah. Ini mereknya Garbina. Oke, okay, terima kasih. Segitu aja. Kalian bisa beli di toko-toko terdekat X ya. Kalau enggak ada di suara lah pasti ada. Oke, okay, bye-bye.